Di <tuk> konten, warahmatullahi wabarakatuh <masalah> jumpa <tuk> lagi dengan <tuk> saya andy di channel hai, hai, Bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa, jangan lupa cuci tangan Dan selalu jaga SOP Dan ya, saya pun belum mandi cuy Makanya saya Begini-begini uh, uh, saja Saya menggunakan kostum yang Yang saya pakai kemarin Buat video ini cuy Karena saya pikir korang tak butuh itu lah cuy Korang butuh videonya saja Korang butuh ngakak gitu ya Korang butuh terhibur gitu ya Bukan... Uh, butuh Andy mandi gitu ya? <laughs> Kayaknya seperti itu sih ya. Dan kemarin saya buat video itu, saya minta macam nih. Oh, Wah, banyak yang respon gitu ya. Like-nya bagus, penayangannya juga bagus gitu ya. Uh, komentarnya juga bagus-bagus. Wow, terima kasih banyak sebelumnya, cuy. Ya. Terima kasih banyak. Dan saya pikir, kalau memang kurang lagi suka dengan video ini, silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja, dan jangan lupa subscribe. Dan buat teman-teman. Yang baru join ya, baru join ke channel NDTK Selamat bergabung Dan ya sebelum kita lanjut ke videonya Saya pribadi mengucapkan tanya ya Buat Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 cuy ya Tanya sekali lagi Yang mana nama Perdana Menteri yang terbaru itu adalah Dato Sri Ismail Sabri Yaakob Udah benar gak ini? Dato Sri Ismail Sabri Yaakob Nanti saya cantumkan di sini aja cuy ya Nama dengan Wujud Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 cuy Oke, okay, sekali lagi tanya ya buat Perdana Menteri yang ke-9 Tapi uh, bagaimana kabar Abah gitu cuy ya Saya kangen banget dengan Abah gitu ya Andai saja nggak ada Corona cuy nggak ada Covid, mungkin Abah masih bertahan sampai sekarang cuy Saya nggak tahu cuy, saya, saya suka aja cara Abah uh, ini cuy Cara Abah bercakap gitu ya Cara Abah, Nah uh, ya mungkin karena saya warga Indonesia Jadi tak tahu banyak gitu tentang Abah gitu tapi saya suka aja gitu ya Ramah banget gitu cuy Ramah banget kalau kita tengok cuy ya Oke langsung aja cuy ya Kita lanjut ke part kedua dari Persembahan Josan di Kedar 2 Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Oke sudah bangun uh, uh, tunggu dulu Cui. Saya minum dulu ini ini guys mudah-mudahan aja tapi aslinya udah ini ya udah meninggal ceritanya sini cuy takut kering ini cuy Kak ya cewek saya kenapa kamu yang beriya iya untuk ngatain anu lo deh pun cewek gue iya kering Oke apa buktinya di Aku sini mereka mengaku men ya mengaku mm -hmm. Setahun sudah ku menunggu sini kau dicintai selalu. ini cewek saya biar saya nyanyi cobalah so untuk ku malu pakanku akhirnya engkau tinggalkan aku jauh ya segera <tuk> sirin-sirin terberangkati dengan alasan tahu kamu ada kau menuju Kenapa ini semua harus berlaku Tidak datang ini semua karena <tuk> dirilu Terangkan aku semua waktan dalam penceritaan Pasalku, aku, aku melepaskan. <tuk> <tuk> <tuk> kemarinmu Kok nyanyinya tak mau melepaskan tapi kau mau juga melepaskan dia? Ya? Sebab kau yang bunuh dia Bidak Engkau yang bunuh dia Kamu yang sepak dia Bila tersepak tadi Ter-ter-terak macam itu Kau harus faham, okey? Sekali kau pembunuh. Kamu pembunuh. Akan ku lapor pada polis. Aku sambil tengok Cuma-cuma polisi tak Kenapa pun tak tahu? No, Hei, hei, hei kes bunuh kau tak tak? Ya, mahal ya. Kau nak mengaku atau tak nak mengaku? Tak, so, saya tak bunuh, mahal Kau nak mengaku, aku tak akan mengaku Tanda, Pak hey, Aduh, nggak seru ini, udah enggak ada. <laughs> Padahal itu nangis, lucu, Tanda, Apa? Sudah! Ya! Kau jangan buat hal, Oke, okay, aku tanya kau last Kau nak mengaku atau tak dalam case pemudaan ini? Tidak, bah, tidak Kau dibebaskan Senang, Pak Senang? Senang? Kepulang ini, Pak Aku akan milo. Dua lagi? Dua uh. oh, yeah. lagi satu lagi ni, interogasi. kasi masuk sekali, pasal kes curi tabung masjid Tak <laughs> kaya, kau bunuh orang pula uh. uh, Apa tahu apa-apa Aku patut kau diam boleh tak? <laughs> Engkau, didapati tidak salah. Mak cik Hahaha Senang Saya dah cakap saya tak bersalah Cik apa haa, cik apa haa Pumbuk muka ke mana ni? Kau duduk siang? Cik, cik, cik Kopro, kopro, tinggal kopro, mudah kopro Kau ni kopro buat macam ni dengan saya? Aduh Aduh Tidak dia oh. buat main Cik, kita mana? sempat ni Kita buat apa-apa, kita tak oh, tahu <laughs> apa baik, nasi baik kalau oh, tak masalah Kau balik tak? Balik <laughs> masik Salah lah Eh Kau buat aku sini? Kenapa aku tak kena tahan? Mengata ulang barko yang serpih hmm. Mengata ulang paku yang serpih Orang kayu je banyak juri Aku didapati J. tidak bersalah. Kenapa kamu boleh lebes dari... Lebbes... Kukuri... <tuh> <tuh> Dua-tiga kucing berlari. Asyik... Dua-tiga kucing itu Bantu dalamnya itu... Mana nak sama si kucing belang... <tuh> Oke, <Okay>, itu saja... <tuh> <tuh> Aku yang masih dalam salah dalam hal ini... Kenapa? Nasmi dah mati... Selepas Post office Apa? Yang belah badannya itu uh, Post motor Doktor yeah. Dokter terjumpa dalamnya mempunyai Madu yang berisi racun Madu berisi racun? Madu Dia dibagi aku madu Maksudnya disumpah aku dibagi aku madu supaya bagikan kau Lantas Tak lantas, lantas tak lantas, lantas lantas itu? kapan kenal. dia bagi? Lalu ya, apa, dah tanam, dah Maksud, maksudnya bila? Ah, nah, bila bila lantas. Tau, bila, bila, bila Tidak ada matitas Okey masa masa kau cakap uh, Okey aku masuk dalam jam Masa dia bagi aku dia cakap, Madu bagi, bagi, bagi, bagi Bagi dekat kamu Pokoknya dia memberi saya minum Madunya itu yang berisi racun Mungkin madu tu ada racun dalam dia Yang itu saya mahu Iya, iya, iya Jahat permainan kamu Tak. Ayo duduk, ini bermana dia mau bunuh kita? <tuh> <luk>? <tuh> Membunuh aku pakai racun. Sedangkan kutelan satu botol fabuloso sudah mati. Ini kan pula racun yang cepocen. <tuh> fabuloso biasa, <tuh> ada benda. <tuh> Tapi <tuh> kita sama. Iya, walaupun kita sama makanya tindakanku goblok <tuh> Goblok, aku goblok Goblok, kalau kamu cakap goblok, goblok Aku, aku bodoh Aku bodoh <laughs> Eh, Aku goblok memberikan harta aku kepada si dia Jadi aku lebih Bangang gitu kan aku. aku bagi hantu tau Aku, lagi Lahana, lahana, aku lahana Mengaku terus kau lah <laughs> Kau yang itu, aku anjing hitam oh, Lagi hebat ya. Lagi teruk daripada itu Aku bah... Ba jangan, nah, jangan sebut Buat bunyinya, <tuk> ya ini ya, <enggak>. kau. <tuk> Ceritanya bermula Musik, musik <tuk> Lima tahun yang lalu <tuk> Sebelum aku mengenali dirimu ku mengenali dia. Oh, Oke. Okay. Hari itu dia datang ke rumahku untuk menyayinkan harta-hartaku kepada si dia. nah sayang sekali sudah ya, udah enggak ada dia, Ji. Ya datang. Padahal, padahal yang lucu itu. Ah, datang, Gon. Ditahu. <laughs> Ditahu. Kayaknya <-gaya> seperti <sedih, tuk> Nakmida. Tentang <laughs> ini ada ini ya Presby <laps> kecil <laps> Masvidah Kenapa sih kamu? Kenapa Masvidah? Apabila <laps> <Mula> nak <sube, laps> tahan ya. semua harta-harta Abang ngasihnya, Bila, harta -harta, abang bilang-bilang Abang bilang Bila, Bila. oh. <laughs> ini jumlahnya bukan kecil 500 juta, Nasrida Are you crazy? Apa pikirkan tentang Nasrida? Kamu ditujukan Kamu jangan, kamu jangan Kamu jangan Hebat permainannya, Nasrida Ya, jangan <tuk> Laki terangguh Adios Hebat permainisnya Abang, uh. ya Abang kalau tanah tak nak sign, Sekarang hmm. juga In this time, start from now Nas pergi bunuh diri Oke oh, Nas, udah Nas Tantur <laughs> jantung <laughs> nas puno diri sekarang nas tercut nas tercut, cari puno diri gitu, dah supaya enggri bang. turun turun turun, turun. Ya mana? mana nas? Ah, nas tapan. abang abang abang cair, abang cair. cair yang benar gitu. cepat laut cepat cepat boleh. Eh, permainan kamu ya mana mana yang mau muncang? Abang cop, lah chop abang. Saya tak baca macam tadi ya. Muncang, abang cop aja ya. Cop. Bang campur ni apa ni bang? Besar si cop. Abang kan jual kacau. Copnya pun terpetik kacau. Okey okey okey. Okay, okay. Nah, dari pada opi sampai ke rumah, <laughs> nampak chopnya Okey bang kalau abang dah cop, kalau <laughs> mau yang <laughs> kenal. Okey abang cium <cimna. laughs> bila, pala, cium di telinga. Abang Bukan apa! Abang tak sayang Nafiq! Abang tak sayang Nafiq! Nafiq! Nafiq! Nafiq! Nafiq! Nafiq! Nafiq! Kalau begitu, Abang bisa jadi penasaran. Penasaran masuk Abang macam mana sebab? Abang tak faham ni, ya, Abang. Andai bisa aku jadi penasaran <tuk> Sampai hati gua akan aku berjuangkan Sampai mati aku jadi penasaran Oh jadi... Sumpah, gila banget. Dia lentur banget badan mereka cik. korali lihat badan si itu. Bayang hati pun akan aku berjuangkan Sampai mati aku jadi penasaran Oh jadi tiga yang mencari rebutan Eh. <laughs> oh, <God, dear. laughs> <God, dear. laughs> Kamu asal nyanyi aja, maaf gila Mas kan bertudung, gini dekat bawah aja Atas biasa ya aja bang Kalau pada sign... sain Kejadian itu berlaku Selepas aku nyanyikan satu lagu bersama dia hmm. Bang, it's okay so, bang. Kau faham kataanku, angkara perempuan semua kita akan berubah. Kalau itu yang kau kata bodoh, aku lagi gampang. Eh, kalau di Indonesia gampang itu mudah. Mudah. Nah, ya gampang aja. Ya ini gampang. Iya iya betul lah. Ya. Kalau di Perak, malah orang lu. Barulah. Ba Baru. Beri untuk mengiak lagi gampang ini. Celak celak. Malam tu malam yang gelap lampu bulat macam nilah. Eh, uh. ngam-ngam. Oh, gantian nih, Aku sangka tanah bap dari cahaya bulan. Purnama. Aku pun ke ruang tamu. Ruang lampu tamu rusa... Rusa. Pun macam ni juga. Kita berendam <laughs> sebaik-baik <rusa>. di sini. <laughs> Tiba-tiba loceng rumahku diketuk. Pintalah. <laughs> Uh, uh, uh, uh. Uh, uh, siapa tu? Uh, hum. Uh, hum. Uh, hum. <laughs> lo rumahku Bine ping, -tong, ping, -tong. ping, -tong, hum, ping Siapa <laughs> No. <laughs> no. <Nice. laughs> <tuk> <tuk> nah, kenapa? Aduh, nangis sih. saya? Kenapa saya? saya? Kenapa <tuk> saya? saya Hebat pemainnya, hebat, ya, Sayang, sayang, kenapa sayang, kenapa sayang? Cekareng apa sih? Snarner, nenek, tunggu jangan sih gue bernapas os. Alak-alak, saya ada. Okey, Jaya. Tolonglah. Ini orang muhabis, kodong mu. Sakit! Awak kecut. Minit Nas nasakit. Ya, Tolong call doktor sekarang. Cakap biar penyakit tu datang dekat abang. Tolong, tolong, Franco. Abang, abang... Sayang. Ini, Abang! Abang paham. paham? No, no, no, no. You don't understand. You don't understand. You don't understand. paham sayang. Ini suratnya, tuh Nenek, nenek Where are you? Australia, Australia! Oh my God Saya. BCar 3 Bukan takah Baru pertama kali macam ni je Ini video macam apa? Tolonglah macam ni, tolong sayang Nazmi dah belukan Berapa, berapa cakap dengan abang? Berapa cekap? Seratus juta Seratus juta sayang Yes it is Cerita dengan abang seratus juta sayang Abang baru nak bagi seribu juta sayang Haaah Uh, sayang You tak faham This is not all about money, sayang It's about what, Jaga. cakap uh, you... Don't get away Don't get away Sayang Apa ni, cakap dengan abang, kenapa macam ni Kenapa macam ni, apa Ni yang kat ujung ni, apa Tak salah Nazmina minta Abang supaya you seribu juta itu sekarang please Nenek nenek Nazmina tunggu kat bawang yeah. don't say you someone... <tuk> want <tuk mengatak tuk mengatak sehingga> <tuk> Okay sayang, okay sayang, okay sayang Please please okay. I need your signature I need your signature mm. you okay, Sayang uh, Sayang Abang pun nak bawa cop sayang Abang, Abang kan buat cairan perabot Cepat Abang kat sini oh. Okey Abang, Cepat sayang Abang Abang nak show sure lagi? Abang nak show sure semua okay.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 Oke, bang jangan lupa ya, kita pergi sama-sama ya. Duh, saya nih, what up! Gue kaya muncul aja ya. Aduh, please. Gue udah terisikin banget, sumpah. Nanti tolak Nas, takpulah Nas balik dulu dah, tak Nas tak balik Takpulah, sayang, jangan macam ni, okey Abang tolak Nas itu, macam jahat tu layanan tu I don't say any word, Abang cakap macam No, kena lembut Kamiah Abang bawa Nasmi dah tergelantik Abang pergi mana sayang, cakap dengan Abang Bawa aku pergi Paju, laju, Kita lari dari reality Bawa aku pergi Tepuk sama-sama Paju, laju, laju kita <tell> tak perlu <sakit> terus <tell> <I> <tell> <tell> <tell> <masis tea selfie. tell> tunggu dulu cuy, gua... mau... oke, okay, oke, okay. sedikit lagi nih cuy, sedikit lagi, aduh menderita banget gua cuy <kutu> cita-cita islah jujur, semua kita keluarkan <tutu> <tutu> Bende kata ya? panjang tak <tutu> <tutu> <Bindi> kata apa? Bende kata <tutu> apa? Bende senyap <sering> saja <tutu> Pokoknya, kita berdua ini selamat daripada segala kejahatan. Nah, kita itu. Betul? Betul. Persahabatan kita harus kita takal sekarang sampai ya. bila bila Jangan kerana perempuan kita terpisah. Ya? Okey. Benar? Ya, benar. Kerana sahabat itu untuk selamanya. Maksudnya? Sahabat untuk selalu lebih pada dia pada dia nyanyikannya untuk selamanya, nyanyikan, nyanyikan. selamanya jauh dan aku apa untuk selamanya selama-lamanya Indonesia dan Malaysia juh untuk selamanya ya tuan, tuan jika jika. kita bermain Menyanyi bersama, menikmati indah dan dunia Karena sahabat, untuk, untuk selamanya Bersama, untuk selamanya Kau dan aku, sahabat Untuk selamanya Jauhsan kayak bahasa Indonesia ya? Oh, Jauh, jauhhan ya? Jauhsan lagi Dia banyak mengerti bahasa Indonesia cuy Gila sih, lawakan mereka ini cuy Oke okay, cuy akhirnya selesai juga ya Selesai juga kita <tuh> uh, Mereaksi lawakan yang super super dan super super kelakar cuy Lawakan mereka ini mereka, mereka berdua ini kayak nonstop gitu ya Gak berikan saya waktu untuk bernapas gitu ya mungkin mungkin itu selera saya cuy selera umur saya beda dengan orang tidak beda dengan orang cuy saya menilai komedi itu bukan dari cara mereka bercakap saja tidak ekspresi iya e, dialognya juga iya pokoknya gerak gerik pokoknya hampir semua yang ada ya saya tengok di sini ada yang lucu sedikit pun pasti saya gelak dan Uh, kebanyakan yang mereka buat itu benar-benar real gitu ya Kayak apa ya uh, Bukan di konsep gitu Bukan di konsep Tapi mereka buat memang di atas panggung ini cuy Dan oh my god Gak ada sih kalah cuy Mental mereka memang Aduh mental baja sih Emang menurut saya ini Mereka sudah harusnya dibilang legend cuy ya Saya gak tau Johan sekarang sudah Nggak beraktivitas di dunia komedi lagi, di entertain lagi. Kenapa ya? Padahal Joh Johan ini lucu gitu ya. Kalau sisanya kita udah akui ya ke keahlian dia sebagai pelawak masih berjalan gitu ya. Karena memang itu keahlian dia. kurang bisa lihat cara dia berlakon tadi di atas panggung, cuy. Itu seakan-akan film kita, tengok film gitu ya, film secara live gitu ya. Orang tengok film itu secara live gitu Keren sih, keren, keren, keren Oke, dan mungkin itu aja cuy saya juga harus jaga kesehatan, Joy. Saya kalau tertawa berlebihan bisa sakit gitu ya, bisa sakit kepala berlebihan ini udah sakit penting banget gitu ya. Oke dan terima kasih buat korang yang sudah support channel NDTK, terima kasih yang sudah memberikan saya uh, apa namanya cadangan video-video seperti ini, Joy. Ya. Terima kasih banyak dan mungkin saatnya saya pamit tidur diri. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa subscribe, Joy. Oke, okay, dan saya Endi, thank you next, thank you next, dan thank you next, bye. <sniffs>